Oke okay, pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menjalankan suatu aplikasi menggunakan GPU gitu Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau main game gitu ya Kalau kalian tahu misalnya pengguna Nvidia Itu kadang-kadang ada game yang tidak berjalan uh, secara default ya Menggunakan GPU jadi alhasil nanti gamenya tuh bakal jadi nge gitu Dan contoh gamenya adalah Yakuza Dragon dan Attack on Titan 2 Yang pernah saya coba ya Jadi kalau kalian misalnya mau main gamenya kalian harus klik kanan desktop kalian, kalian ke Nvidia Control Panel dan kalian uh, cek ke Nvidia GPU sebagai uh, defaultnya gitu dan itu juga menurut saya ribet gitu. Jadi untuk cara simpelnya kalian bisa klik kanan di desktop kalian. Cuma di sini kita nggak akan ke Nvidia Control Panel, di sini kita akan ke Display Settings dan di sini saya menggunakan Windows 10. Kalau kalian menggunakan Windows 7 atau Windows 8, kayaknya untuk settingan ini nggak akan bisa dipakai gitu. Dan kalian cukup scroll ke yang paling bawah aja dan tinggal kalian pilih yang graphic Settings. Dan kebanyakan sistem yang saya lihat gitu di Windows 10 ini ada gitu untuk yang tulisan graphic Settings atau opsi dari graphic settings tapi ya kadang-kadang juga nggak ada gitu dan saya nggak tahu juga sih gimana cara munculinnya dan ya tinggal kalian klik aja kalau ada dan kalau nggak ada ya mungkin nggak bisa gitu ya dan di sini kalau kalian udah sampai ke sini tinggal kalian uh, browse aja atau mungkin kalian cari gitu untuk aplikasinya gitu ya yang mana yang mau kalian uh, jalankan gitu menggunakan uh, Nvidia GPU dan sini saya contohnya adalah Ryujin X emulator Nintendo Switch kalau kalian tahu juga Ryujin X ini secara default tidak jalan menggunakan Nvidia GPU dan alhasil nah, nanti game itu jadi ngelain dan kalau kalian mau masukin tinggal kalian masukin aja gitu untuk region X-nya dan ya setelah itu tinggal kalian cek aja untuk lokasinya misalnya region X atau mungkin di ya contoh lainnya adalah Cyberpunk gitu ya Cyberpunk 2077 dan ada uh, Yakuza like a Dragon atau Yakuza 7 mungkin orang bilangnya. Nah, kalau kalian misalnya uh, mau cari gamenya silahkan tinggal kalian cek aja misalnya di sini uh, Steam Apps misalnya Common misalnya dan Vegas misalnya tinggal kalian cari aja untuk aplikasinya dan Uh, kalau kalian mau pilih gitu ya saya saranin aja aplikasinya ini bukan loncer gitu jadi kan kebanyakan game zaman sekarang itu ada loncernya ya misalnya kayak GTA 5 ada Rockstar star loncernya atau mungkin kayak Red Redemption atau Cyberpunk. Cyberpunk juga ada uh, loncernya gitu loncer dari GOG ya kalau nggak salah dan yang nggak ada loncernya itu adalah Yakuza Like a Dragon dan tinggal kalian pilih aja untuk aplikasinya gitu ya misalnya di sini aplikasi yang jalan ya nantinya misalnya game atau aplikasi dan eh uh, kalau kalian misalnya pilih loncat itu nanti nggak akan ada gunanya sih, nggak akan ada bedanya sih bisa saya bilang gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja untuk aplikasinya jangan sampai salah karena kalau salah ya percuma gitu. Tinggal kalian add aja, kalau kalian udah gitu, dan nanti akan muncul uh, di sini. Nah, kalau udah muncul di sini, ini biasanya nanti uh, windows default ya, windows default atau apapun lah, itulah untuk apa, untuk tulisannya gitu. Tinggal kalian pilih aja untuk aplikasi yang baru kalian masukin, tinggal kalian klik options, dan tinggal kalian pilih yang high performance. Dan nanti di sini akan ada tulisan GPU gitu ya, dari uh, PC atau laptop kalian, nanti akan ada nama dari GPU nya atau GPU yang kalian pakai, misalnya 1660 atau mungkin 960 atau mungkin 3080 mungkin kalau ada yang pakai. Dan ya tinggal kalian uh, klik aja untuk yang high performance dan tinggal kalian save Setelah itu nanti aplikasinya setiap kalian buka, setiap kalian jalanin nanti bakal uh, berjalan secara default gitu ya Menggunakan GPU, jadi kalian nggak harus ke Nvidia Control Panel dan jujur menurut saya itu ribet sih ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks for watching, bye-bye